Hari ini saya ngepok suatu desa di dapur 3 lewat jembatan 5 Lewat jembatan 1, 2, 3, 4, 5 kawan-kawan Youtuber Desa dapur 3 kawan-kawan Youtuber Desa ini menjadi contoh teladan dan syarat, pesa dan yang syarat pesan moral buat bangsa Indonesia kawan-kawan Youtuber Dan desa ini harus menjadi contoh bagi kita setiap orang di Indonesia kawan-kawan Youtuber Kenapa? Di desa ini kita jumpai Dua-buah rumah ibadah Berdiri sangat beranteng kawan-kawan youtuber Sangat bagus kawan-kawan youtuber Masjid dan gereja Sangat agung kawan-kawan youtuber Hanya beda jalan besar aja kawan-kawan youtuber Sekitar 78 km dari pusat kota Batam Saya ngeplok kawan-kawan youtuber Sangat jauh saya menjel aja kawan-kawan youtuber Akhirnya saya menjumpai Masjid dan gereja satu brand kawan-kawan YouTuber, terus pertanyaannya: pesan moral apa yang kita dapat dari sini, kawan-kawan YouTuber? Pesan moral yang kita dapat di sini adalah: hiduplah rukun berdampingan, menjaga kerukunan antar sesama penganut agama dan pemilu agama di Indonesia, akan menjadi contoh bagi kita, contoh yang sangat baik. Di sini saya jamin kerukunan hidup umat beragama sangat solid kawan-kawan Youtuber Sangat terjaga dan terpelihara kawan-kawan Youtuber Terbukti dengan berdirinya sebuah gereja dan masjid, sangat berdekat-dekatan kawan-kawan Youtuber Harus menjadi contoh teladan bagi kita Saya Samuel Senipar akan memberi nilai A plus untuk Desa Dapur 3 ini kawan-kawan Youtuber Sekitar 78 km dari pusat Kota Batam harus kita hargai ini, sangat kita hormati Desa ini kawan-kawan Tuber. Saya dengar-dengar ceritanya di sini kalau hari raya umat Kristiani pergi bertamu ke rumah umat Muslim, demikian juga sebaliknya kawan-kawan Tuber kalau tahun baru. Mereka saling berapa kawan-kawan Tuber. Sangat akrab. Di desa ini terdiri dari berbagai suku kawan-kawan Tuber, suku Melayu dan suku yang lain dan kawan, -kawan Tuber. Dan penghidupan di desa ini yang terutama adalah Nelayan sama dapur arang kawan-kawan tuber, mereka ambil kayu bakau dari dari bakau-bakau tengah laut sana dibakar ke sini kemudian dikirim ekspor ke Singapura kawan-kawan tuber atau ke negara-negara lain. Tetapi bukan itu yang penting kawan-kawan tuber, yang penting adalah kerukunan hidup beragama di sini sangat bagus kawan-kawan tuber. Kerukunan hidup beragama, saya salut dengan desa ini kawan-kawan tuber. Desa ini akan menjadi contoh teladan bagi saya dan bagi semua kawan-kawan tuber kawan, kawan Ini adalah contoh bagi kita. Contoh bagi masyarakat Indonesia, kawan-kawan Youtuber Di belakang saya berdiri masjid Dan di samping sana berdiri sebuah gereja, kawan-kawan Youtuber Contoh bagi bangsa Indonesia, bahwa desa ini sangat menjadi Contoh teladan Kerukunan hidup umat beragama di sini sangat toleransi, kawan-kawan Youtuber Kawan-kawan Youtuber, kita akan ngeplok Masjid dan gereja ini, kawan-kawan Youtuber Tinggal memutar kamera saja kita, kawan-kawan Youtuber Sudah nampak Ah, ini dia kawan-kawan Youtuber gerejanya Sangat dekat Salut Kerukunan umat beragama di kampung ini Sangat terjalin dengan bagusnya kawan-kawan Youtuber Jika begini semua kampung-kampung di Indonesia Saya percaya Indonesia akan makmur Dan tidak akan ada keributan kawan-kawan Youtuber Kita sangat mendukung desa ini Desa Dapur 3 di Pulau Galang Sangat jauh kawan-kawan Youtuber 78 km dari pusat Kota Batam kita hanya tinggal memutar kamera saja kawan-kawan tuber sudah nampak masjidnya kawan-kawan tuber desa ini terkenal dengan keramahannya kawan-kawan tuber dengan tamu-tamu yang dari manapun Kawan YouTuber, itulah dia profil desa dapur 3 yang menjadi contoh teladan bagi kita dan bagi masyarakat Indonesia. Di mana besi dan gereja hidup rendah berdampingan kawan-kawan YouTuber. Warga di sini toleransinya sangat tinggi kawan-kawan YouTuber. Tidak pernah di sidik berbusur atau dema-demo kawan-kawan YouTuber. Desa dapur 3, kehidupan mereka adalah nelayan dan dapur aram kawan-kawan YouTuber. Sangat mantap kawan-kawan YouTuber. Saya, Samuel Senipar, sangat mendukung kehidupan di desa ini. Kawan-kawan YouTuber, bersatulah! Maka, Indonesia akan maju, Samuel Senipar, YouTube channel.